Dikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar. Tiga kali. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dan menyambungkan Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tawaraktayadal jalani oleh lakram. Selanjutnya di hadis muslim. Mera hadis 593. La ilaha illallah dawla syarikana. Awal mulku walau alhamdu. Wa huwa ala kulli syairah khadir Selanjutnya di hadis riat muslim. Mera hadis 597. Anda mulai bacakan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat Kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, yang kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Al Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.